lagi bersama saya Kak Putra dan juga saya Bunda Sekara Ayunda. Di kesempatan kali ini kita akan membahas top request para subscriber yaitu koneksi asmara dari Pak Hyung Sik dan Han Hyo Joo ya teman-teman. Jadi banyak sekali Bun di sini hmm. menjadi top request nomor satu nih ini yang ya. request kedua pasangan ini ya. Masih dengan pertanyaan koneksi asmara. Iya bagaimana chemistry dia di drama. Apakah ini akan dibawa ke dunia nyata, hmm, seperti itu iya, seperti yang lain-lainnya hmm, baik, sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe di channel ini benar dan sekali. juga like video ini karena subscribe kalian bisa mendukung kita untuk semakin sering membuat video dan membacakan tarat-tarat request dari kalian, seperti iya, itu ya Bun, ya benar sekali, dan info benar lagi benar. Uh, kita akan sering mengupload video hari Sabtu dan Minggu ya Bun mm -hmm. ya jadi hmm. jangan jangan sampai kelewatan dan makanya jangan lupa subscribe Seperti itu Tanpa berlama-lama lagi Bun ya Baik Kak Putra Kita sebelum yeah. kita lihat bagaimana koneksi asmara mereka berdua mm -hmm. Alangkah baiknya kita baca profil mereka Baik Yang pertama inilah idola hmm. para wanita tentunya hmm, ya betulnya. Yaitu Pak Hyung -sik, Sik ya Ini kelahiran 16 November tahun 1991 ya hmm, Masih muda sekali usianya hmm. Dan 31, bersodiaknya ya? yaitu Scorpio Scorpio tentunya. Pak Hyung Sik, mm -hmm. sodiaknya Scorpio. Scorpio Benar Bagaimana mm -hmm. dengan Han Hyo joo ya mm -hmm. Han Hyo joo ini juga banyak sekali membintangi drama-drama Korea Yang cukup terkenal ya mm -hmm. Yang sekarang ini kan bareng Pak Hyung Sik, judulnya Happiness ya mm -hmm. Dan sebelumnya banyak sekali video Tentunya, sobat, eh, drama Koreanya ya? so, Sobat mm -hmm. subscriber sudah menonton Ya nantinya. pastinya Makanya mereka merequest ya, ya. seperti itu. Han Hyo joo jo. lahir tahun 22 Februari tahun 1987 guna 87 ya. selisih Dan dia adalah aktris dari Korea Selatan tentunya uh -huh. yang bersodiak Pisces. Elemen air dan Scorpio juga elemennya sama, air. Sama, bun. iya, air. Baik. Baik tanpa berlama-lama lagi, kita akan lihat tarot reading dari Park Hyung Sik dan Han Hyo -jo. Seperti biasa, sebelum kita mulai sesi Tarot Reading, video ini dipersembahkan oleh minyak emas. Minyak obat tradisional asli Bali ya, yang yeah. diwariskan oleh leluhur kita asli Indonesia dan merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia asli Bali. Jadi, minyak emas ini adalah digunakan untuk mencegah penyakit, menyembuhkan dan menambah tenaga dan juga menambah metabolisme dalam tubuh kita. Jadi jangan lupa gunakan minyak emas. Ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tarot reading ya bunda. Ya? Benar. Kita langsung saja ingin melihat bagaimana koneksi asmara dari Han hyo dan Pak Hyung-sik. Jadi bunda akan shuffle dulu seperti biasa ya kak putra ya. Bu, Bu. ya. Mm -hmm. Bagaimana koneksi asmara dari Pak Hyung-sik dan Han, Han Hyo-joo. Hyojo. Park Hyung-sik dan Han Hyo-joo. Hyo-joo. Hmm. Jadi ini kartunya untuk Pak Hyung Sik dan hmm. Yoo Bunda akan buka kartunya untuk Pak Hyung Sik yeah. Disini diwakili oleh simbol pendeta wanita, wanita. Yeah. Yeah. Yeah. Pak Hyung Sik ini adalah sosok yang religi Atau religius ya. Ya. Uh, mm -hmm. ya Jadi uh, dia ini walaupun Istilahnya itu uh, dalam melakukan kegiatan sehari-hari banyak pekerjaan Namun yeah. dia masih menjunjung tinggi rasa uh, dirinya ini ra rasa kedekatannya dengan sang ilahi hmm. Jadi walaupun sibuk tapi yeah. dia tetap sosok yang punya jiwa uh, kepekaan batin yang yeah. sangat kuat ini Apalagi dia ini sosok, -sosok Scorpio Yeah. Jadi, sosok Scorpio ini adalah mm. eh, bagaimana dia mempunyai mata batin yang kuat Ini yang bisa bunda terjemahkan dari mm. kartu yang pertama ini Nah, di sini masih belum ada hal yang membahas tentang koneksi asmara ya, ya Karena masih kartu yang pertama, bagaimana dengan kartu yang kedua? Ada kartu The Devil The Devil ya, ya oh, menarik bunda ya. mm. The Devil ini eh, sangat berseberangan ya dengan kartu hmm. yang pertama, yang pertama pendeta wanita ini ibaratnya uh, kuasa terang itu yeah. ilahi, kemudian yang ini adalah kuasa kegelapan. Hmm. Jadi dua kartu ini bisa disimpulkan bahwa kadang-kadang emosi emosinya labil. Hmm. Ya. Jadi tingkat emosinya ini kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia tiba-tiba uh, moodnya bad mood hmm. gitu jadi hilang mood gitu ya, ya. jadi ini bisa di, diseimbangkan hmm. lagi seharusnya ini kalau dua kartu ini menyimpulkan seperti itu ya. Kak Putra nah bagaimana kartu yang ketiga untuk uh, Pak Hyung Sik? Hyung Sik, hmm. di sini ada lima piala, piala. lima piala ya lima piala ini adalah bagaimana kepribadian dia bila dia mengejar sesuatu atau hmm. keinginan yang bisa bunda sampaikan seperti hmm. itu jadi bila kita kaitkan dengan hmm. asmara yeah. eh, kartu ini sama sekali hmm. mengartikan bagaimana perasaan yang gundah yeah. ya, jadi dia ini juga pernah mengalami rasa, kegag rasa kekecewaan, kekecewaan. Ya, hmm. jadi saat hmm. ini untuk Uh, Hyung Sik ini sedang mengalami rasa kekecewaan hmm. Tentunya dalam hal asmara ya. Jadi kalau rasa kecewa tentang asmara ini masih ada dalam hati hmm. Untuk Hyung Sik ini maka uh, Di tahun ini terutama atau ya. dikoneksikan dengan Han Hyo uh, Hyo hmm. ini sepertinya di kartu ini tidak ada pesan ya, belum, ya, nampak belum nampak sebenarnya. pesannya ya. Karena hmm. dia punya rasa kecewa dalam hmm dirinya sendiri mengenai masalah asmara. Ya, nah understand. bagaimana dengan Hyojo sendiri ya? Hmm. ya di kartu yang pertama ini simbolnya bumi. Bumi, ada kartu ya, bumi ya yang kartu muncul. Kartu bumi, ya The World ya Kak Putra. Hmm. Jadi kartu bumi ini bisa diartikan bahwa uh, untuk Hyojo sendiri dia lebih terbuka, hmm. lebih bisa menerima siapapun yang dekat dengan dirinya. Yeah. Uh, gitu ini lebih terbuka karakternya dia hmm. karakternya Pisces ya yeah. open ya, uh, open open. ya hmm. kak Putra jadi dia lebih open lebih terbuka dan di kartu yang kedua Apakah ada kaitan atau koneksinya ada di sini kereta perang kartu kereta yang kereta-kereta perang. Yeah. Kereta perang ini hmm. bisa diartikan bila dalam kedekatannya ini masih berurusan dengan karir ya. namun untuk Jojo uh, ini dia lebih membimbing hmm. nah, jadi dia lebih-lebih membimbing daripada yungsik ya, ya oh. jadi dia ini Jojo ini sosok yang bisa diajak terbuat uh, bisa diajak curhat curhat ya. Dia biasa hmm. bisa diajak curhat hmm. namun untuk yungsik sendiri tertutup hmm gitu yeah, ya jadi tertutup. ya tertutup walaupun dari Yujo ini berusaha membuka diri hmm. seperti tadi open ya yeah. namun untuk Yung-Sik sendiri dia tidak mau terbuka yeah. begitu ya jadi kartu yang ketiga di sini ada sang raja hmm. nah sang raja ini mengartikan bagaimana karakter jadi yeah. sosok dari Yujo ini sosok yang punya karakter bijaksana. Hmm ya jadi kalau dihubungkan seperti ini walaupun banyak yang penasaran dengan ya, mereka, berdua, mereka berdua, namun ternyata di sini Jung Sik lebih tertutup, orangnya masih tertutup ya, iya masih tertutup ya, jadi hmm. eh, dia masih punya beban atau persoalan dalam dirinya sendiri ya. begitu Kak Putra. Ya. Jadi hmm. kesimpulannya dua kartu berikutnya ada Raja Tongkat dan Pengadilan Akhir ya. ya. Nah jadi untuk eh, Jung Sik di sini bagaimana ada ra, uh, ratu, ratu tongkat, tongkat ya. Hmm. Ratu tongkat ini masih mengenai ketidakstabilan uh, cara berpikir ataupun emosi. emosi. Ya, ya, Cara mengendalikan emosinya hmm. ini masih perlu. Makanya, di sini uh, tadi ada kartu yang pertama, pendeta wanita. Ya, ini sosok sebetulnya sosok yang religi. religi. Nah, namun, cara mengelolanya ini masih belum bisa stabil ya, karena ya, bila betul. ada godaan dia hmm. masih belum bisa menetralkan begitu hmm. ya Kak Putra. Jadi untuk kartu hmm. yang terakhir dari Hujo di sini pengadilan, pengadilan akhir, akhir. Ya. pengadilan akhir di sini rupanya ini ini tidak ada koneksi mengarah kepada mereka berdua untuk bersatu asmara. asmara. Seperti itu, ya? ya seperti itu. Kesimpulan hmm. dari tarot reading untuk mereka berdua di Kedua kali, kali ini. ini. Iya. Ya. Jadi untuk Hyung Sik kesimpulannya masih, sepertinya masih healing atau memperbaiki diri nah, memperbaiki mm -hmm. diri, ya, memperbaiki diri sangat tepat sekali, Kak mm -hmm. Putra untuk Hyung Sik dan Yooju. Uh, Yooju ya. sendiri dia terbuka ya. dan dia sebagai orang yang sangat bijak bisa yeah. mem mm -hmm. membuat orang lain atau orang yang di dekatnya itu nyaman-nyaman dan mungkin juga mereka ini sering komunikasi namun sebagai Hyojo di sini tepatnya sebagai kakak seperti itu ya yeah, sebagai... yang sering menasihati mm -hmm. atau memotivasi hyungsik seperti itu ya yeah, seperti mm. itu karena belum terbuka ya di sini jadi yeah. seperti itu Kak Putra baik Baik teman-teman, itu tadi tarot reading dari Pak Hyung Sik dan Han Hyo Jo ya. Jadi seperti yang tadi udah diungkapkan, semoga puas untuk jawaban kalian bagaimana. Yang masih penasaran, mungkin kita bikin part 2 lagi, Bu. Iya, ini mm -hmm. butuh waktu, butuh proses Benar. beberapa mm -hmm. minggu lagi. Mm -hmm. Bisa kita lihat lagi apakah uh, buat Yung Sik sendiri mau terbuka atau tidak iya. nantinya. Buat kalian yang masih penasaran, silahkan komen kalau memang diperlukan ada part 2-nya. Sebelum itu tetaplah kalian subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka Dan jika kalian tidak suka silahkan di dislike tidak apa, apa Dan karena subscribe itu bisa mendukung kita bun ya, ya sangat benar, ya. memberi semangat kepada mm. kita bisa hadir di hadapan teman-teman semua ya. Dan juga buat kalian karena di sini kita tidak membuka kehidupan artis juga bun ya mm. Buat kalian sendiri yang sedang mengalami masalah asmara, cinta, dan pekerjaan Kalian bisa ingin konsultasi pribadi silahkan uh, kontak kita di nomor WhatsApp di bawah ini ya. Iya bila ada persoalan-persoalan hmm. pribadi. Iya. Dan kita akhiri sesi Tarot Reading Koneksi Asmara kali ini. Sampai jumpa dan salam. salam.